serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslor tentunya Baiklah persahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Mudah-mudahan persahabat ya Tentunya kita semuanya selalu sehat bahagia dan Alhamdulillah Hari ini sudah memasuki Puasa keempat persahabat ya... Mudah-mudahan kita semuanya... Selalu diberikan kekuatan... Selalu diberikan keberkahan... Amin... Dan mudah-mudahan juga persahabat ya... Mudah-mudahan selalu lancar rezeki kita semuanya... Diawali persahabat ya... Dengan tentunya kabar yang sangat luar biasa... Di pagi hari ini... Alhamdulillah... Single insan biasa... Bunda Lesti... Ciptaan Adibar Syahrul... Alhamdulillah... Dalam waktu sembilan hari sahabat, musik video, insan biasa sampai saat ini masih trending satu youtube untuk musik dan tembus 11 juta viewers Kemudian juga persahabat ya selanjutnya ada kabar yang luar biasa juga untuk warga Konoha semalam, Vlog di channel YouTube-nya Let's Lot Entertainment ini sempat naik trendingnya ke 13 dan untuk update saat ini persahabat ya, Nangkering masih trending 14 persahabat ya turun satu tingkat semalam naik satu 1... Tingkat persahabat ya Di angka 13 nih trendingnya Dan pagi ini kita mendapatkan info juga Masih trending persahabat Tapi trendingnya 14 Semangat pokoknya kita bangga banget nih Dengan apa Yang tentunya dilakukan oleh warga Konoha Kekompakan, kesalitan Ini luar biasa Emang kalian the best? Kalian hebat persahabat ya? Dan alhamdulillah juga Untuk subscribernya sudah tembus 1, 52 juta, wow, luar biasa. Semangat streaming, mudah-mudahan Lesnar Entertainment semakin sukses dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Kemudian berikutnya, para sahabat, ini ada tentunya cindukan dari akun TikToknya Sungkar's Family mengunggah video Bapak Bilar persahabatnya ketika forecast namun di forecastnya Bapak B bersama Teoko Wisnu dan Irwansyah ada momen Papa Bilar ketika ngerosting Teoko Wisnu ini bikin ketawa banget persahabatnya makin gak sabar untuk menantikan forecastnya insya Allah persahabatnya kabarnya hari ini bakal liap mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan bahagia untuk kita semuanya Berikutnya persahabat disimbang juga di storynya Kak Sania 8 jam yang lalu persahabat yang mengunggah video sebuah makanan Temanya seafood, persahabatnya ada udang dan kepiting nih Makanan dan tentunya persahabatnya ini adalah menu sahurnya Kak Sania Ternyata persahabat masakan ini itu mesennya dari Bunda Lesti Bunda Lesti yang masak masakan yang diunggah oleh Kak Sania kita simak nih kalimat yang ditulis oleh kak Sania, the best juara umum Lesti kejora wah masya Allah banget persahabat. Kak Sania aja menu sahurnya, catering dengan Bunda Lesti, ini mah kebanggaan istri sehat, istri idaman banget persahabat Bunda Lesti, masya Allah, udah El mudah-mudahan selalu sehat, selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya, Amin, masya Allah. Berikutnya persahabat disimak juga. Alhamdulillah, persahabatnya Lesti Kejora. Lesti Kejora adalah idola yang sangat membuat semua orang pastinya kagum. Apalagi Bunda Lesti saat ini, persahabat berada di posisi ke-15 untuk artis teratas persahabat di Youtube Music. Wow, artis teratas Bunda Lesti di nomor 15. Selamat ya untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan terus berkarya, dan semoga selalu menampilkan penampilan terbaik. Kita selalu mendukung apapun itu yang terbaik untuk sang kejora Lesti. Masih menunggu cedukan lain, persahabatan, dan tentunya kabar terbaru di hari ini. Happy weekend untuk semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family.